tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2020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 Cara umum, Triopsod ini diartikan perasaan sakit hati, sakit batin dikarenakan masa lalu sehingga ia akan mengingatnya kemudian ataupun mengingatnya di bulan Juli tahun 2020. Jadi untuk kesehatan seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2020, kesehatannya sedikit menurun. Itu dikarenakan ia mengingat sakit hati yang didapatkannya di masa lalu sehingga di bulan Juli ia akan mengingatnya dan membuat kesehatannya semakin menurun di bulan Juli tahun 2020. Dan di satu sisi seorang Capricorn ingin balas dendam kepada seseorang yang membuatnya sakit hati di masa lalunya sehingga ia akan mempunyai dendam tersendiri. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah. Page of One. Secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi untuk seorang Capricorn di sini menggambarkan kesehatannya akan menurun dikarenakan ia selalu mengingat masa lalu ataupun sakit hati yang dapatkannya dari masa lalunya yang akan timbul di bulan Juli tahun 2020 dan menyebabkan seorang Capricorn akan mempunyai dendam tersendiri dan di sini seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun akan mendukung serta mensupportnya agar bisa keluar dari sakit hati tersebut dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 dan seorang anak ini adalah anak seorang Capricorn sendiri selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Capricorn adalah Ace of Pentacle. Secara umumnya Ace of Pentacle itu diartikan awal mula, permulaan ataupun ingin memulai sesuatu yang lebih baru. Jadi untuk keuangan seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2020, keuangannya akan memulai di awal proses yang baru sehingga di sini ia mulai mengontrol keuangan, pengeluaran dan pendapatannya per hari di bulan Juli tahun 2020 sehingga akan menunjang keuangan yang lebih bagus lagi dan di bulan Juli nanti seorang Capricorn akan memulai membuatkan tabungan di masa depan tidak lain dan tidak bukan adalah masa depannya sendiri ataupun di masa tuanya. Dan di sini keuangan seorang kaprikon akan didukungpun oleh seorang pasangan yang akan membuat tabungan bersama-sama bersama seorang pasangan dan di sini juga seorang kaprikon akan mulai serius menata mengkontrol keuangannya agar lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020. Namun keuangannya di bulan Juli tidak akan mengalami gangguan apa apa, tidak akan menurun dan tidak akan meningkat. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah kenaik opsi. Secara umumnya kenaik opsod adalah seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi di sini kelihatan keuangan seorang Capricorn tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di satu sisi ia mulai mengkontrol keuangannya dan melihat pengeluaran serta pendapatannya di bulan Juli tahun 2020 dan membuat suatu tabungan untuk masa depannya dan di sini seorang pasangan akan merespon positif tingkah yang dilakukan oleh seorang Capricorn yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan di sini keuangannya tidak akan meningkat dan tidak akan menurun selanjutnya kita akan kartu karir seorang Capricorn di bulan Juli adalah Ace of One secara umum Ace of One itu diartikan ingin memulai awal mula permulaan ataupun ingin memulai suatu pekerjaan dalam kategori ini adalah pekerjaan sampingan ataupun pemasukan sampingan jadi untuk seorang Capricorn di bulan Juli Tahun 2020 akan berjalan seperti biasanya dan diharapkan Capricorn menekuni pekerjaannya yang saat ini sehingga dapat menstabilkan keuangannya kembali dan di satu sisi seorang Capricorn ingin memulai pekerjaan sampingan ataupun ingin mendapatkan pemasukan sampingan yang dapat menunjang karir pekerjaannya serta keuangannya di bulan Juli tahun 2020. Dan di satu sisi ini seorang Capricorn selalu mencari pekerjaan sampingan yang mendukung karir pekerjaannya meningkat di bulan Juli tahun 2020. Dan untuk support energi yang dapatkannya adalah King of Sword. Secara umumnya King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Yang disini dikategorikan adalah orang tua dari seorang Capricorn sendiri. Jadi, di disini seorang Capricorn ingin mencari pekerjaan sampingan di luar pekerjaannya saat ini, dan disini disarankan seorang Capricorn fokus untuk pekerjaan yang saat ini ia lakukan dan ia geluti, sehingga tidak akan mengganggu kepada pekerjaannya yang sekarang. Untuk mendapatkan pekerjaan sampingan yang dapat menunjang karirnya akan lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020. Dan disini seorang Capricorn mendapatkan masukan dari seseorang orang tua yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua dari seorang Capricorn sendiri. Selanjutnya kita akan kartu hubungan asmara seorang Capricorn dan kartunya adalah. 8 of Cup ataupun 8 Piala Secara umumnya, take of copy itu diartikan melangkah ke dalam diri sendiri, menentukan jawaban di dalam sendir, diri sendiri, dan mengambil sebuah langkah untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara yang didasarkan oleh ide sendiri tanpa masukan dan pendapat orang lain. Jadi untuk... Semana seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2020 ia mendapatkan sedikit guncangan itu dikarenakan ia mendapatkan permasalahan bersama pasangan ataupun miskomunikasi bersama pasangan di bulan Juli tahun 2020 dan di sini seorang Capricorn menyendiri untuk memecahkan masalahnya dan mendapatkan solusi dari masalah hubungan asmaranya dan di sini seorang Capricorn mencari jalan keluar tersebut dengan menyendiri dan memikirkannya serta menyatu dengan alam untuk mendapatkan solusi dari masalah Asmaranya tersebut dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini bisa dikategorikan seorang orang tua yang sangat dihormati oleh seorang Capricorn. Jadi di sini untuk asmara seorang Capricorn ia sedang berkomunikasi dengan seorang pasangan dan di satu sisi yang memilih untuk mendapatkan solusinya dan di sini seorang Capricorn didukung penuh oleh seseorang orang tua. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bisa dikategorikan orang tua Capricorn sendiri Ataupun orang tua pasangan Agar seorang Capricorn mendapatkan solusi Ataupun jawaban Serta jalan keluar atas masalah Asmara yang ia alami saat ini Bersama seorang pasangan Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Justice Secara umum justice itu diartikan Keadilan, sebab, dan akibat jadi jika kartu Justice kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2020 seorang Capricorn mendapatkan kesehatan yang menurun itu dikarenakan ia mengingat masa lalu ataupun sakit hati yang ia dapatkan di masa lalu dan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun mendukung agar seorang Capricorn fokus kepada kesehatannya di bulan Juli tahun 2020 dan The Justice di sini menggambarkan akibat dari masa lalu yang didapatkan oleh seorang Capricorn sangat menyakitkan sehingga menimbulkan dendam di bulan Juli tahun 2020 menyebabkan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun mendukung penuh seorang Capricorn agar melupakan hal tersebut dan fokus kepada kesehatannya di bulan Juli tahun 2020 dan jika kartu The Justice kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Capricorn disini menggambarkan seorang Capricorn ingin memulai tabungan di bulan Juli tahun 2020 dan mengontrol kembali keuangannya agar lebih bagus lagi dimana pengeluaran dan pendapatan ia lihat tiap hari dan di sini, seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun mendukung atas tindakan yang dilakukan oleh seorang Capricorn, dan seseorang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat seorang Capricorn sendiri. Dan the justice di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn akan sedikit meningkat di bulan Juli. Itu disebabkan seorang Capricorn mampu mengkontrol dan melihat pengeluaran serta pendapatan di bulan Juli tahun. 2020 dan membuat tabungan bersama seorang pasangan dan jika kartu The justice kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Capricorn di sini menggambarkan seorang Capricorn ingin berencana membuka pekerjaan sampingan di luar pekerjaan yang saat ini namun di satu sisi seorang Capricorn disarankan untuk fokus kepada pekerjaan intinya yang tidak mengganggu apabila ia membuka pekerjaan sampingan dan di sini seseorang orang tua yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua seorang Capricorn sendiri memberi petunjuk agar lebih fokus lagi kepada pekerjaannya dan membuka pekerjaan sampingannya secara perlahan. Dan The Justice disini menggambarkan akibat dari seorang Capricorn membuka pekerjaan sampingan di sini mengakibatkan karirnya akan meningkat di bulan Juli tahun 2020 yang dibantu dan diberikan masukan oleh seseorang orang tua yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua Capricorn sendiri. Dan jika kartu The Justice kita gabungkan dengan kartu Asmara seorang Capricorn di sini menggambarkan seorang Capricorn mendapatkan permasalahan atau miskomunikasi bersama pasangan di bulan Juli tahun 2020 yang mengakibatkan seorang Capricorn sering merenung dan mendapatkan jawaban di dalam diri sendiri dan seorang orang tua akan mendukung seorang Capricorn untuk menemukan solusi atas masalah hubungan asmaranya dan The Justice di sini menggambarkan akibat dari permasalahan itu menyebabkan seorang Capricorn sering merenung dan menyendiri untuk memecahkan solusi dari masalahnya. Dan untuk angka keberuntungan seorang Capricorn di bulan Juli itu berada di angka 31, 11, 30, 17 dan 72. Dan di sini bisa kita lihat bahwasanya yang mendukung penuh oleh seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2020 yang paling penuh adalah seorang orang tua dari seorang Capricorn di bulan Juli tahun 2020.